Perhatikan harga emas sedang bergerak rebound. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan emas US diterlihat berada dalam kondisi sideways dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke area kritis. Perhatikan, jika pergerakan emas USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.800,38 sampai 1.804,63 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga emas USD dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.793,50. Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1804.63 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1811.51. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212